kakak Rizky Bilar di acara Infotainment Award 2021 ini penting banget persahabat ya, yang mendukung untuk jagoan kita, kakak Rizky Bilar mudah-mudahan bisa mendapatkan penghargaan di acara Infotainment Award 2021 caranya ada di akun Instagram SCTV persahabat yang langsung saja tentunya voting mudah-mudahan jagoan kita Rizky Bilar mendapatkan penghargaan dan untuk berikutnya juga persahabat yang kita lihat di sini ada hubungan spesial banget dari akun nih guysnya Abinarayan yang direpost kembali oleh akun Leslar underscore 0501 ya di sini menjelaskan persahabat ya bahwa untuk tentunya ibu pengantin persahabat ya yang mengundang di olahraga kejora of air di Sumbawa ini adalah fans berat dari Lesti dan Rizky Bilar, masya Allah, dan kita bangga juga bahwa untuk dedek Lesti kejora itu diundang sejak awal tahun lalu sebelum tunangan ya masya Allah, ternyata fans banget ya kepada Lesti, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu banyak orang yang sayang dan cinta kepada idola kesayangan kita. Dan di sini juga persahabat, ada yang bertanya kepada Kak Abinarayan. Emang kenapa kak, ada yang nggak bisa lanjutkan lagu ketiga sampai keenam terus dipotong nggak bayarannya? Ini ada jawaban dari Kaabingerayan, di situ menjawab pertanyaan tersebut lewat caption yang dituliskan. Jawab di sini saja ya, dalam semenit ada ratusan orang tanyain ini. Jadi begitu lagu ketiga dinyanyikan, entah dimana datangnya fans Leslar yang sangat banyak. Ada kali satu kabupaten yang datang, katanya tuh masya Allah. Meskipun lokasi acara sudah dijaga polisi di pagar besi beton tapi tetap aja di luarnya rame na'udzubillah katanya tuh. Oleh sebab itu, agar semua yang di luar bubar dan tidak terjadi kerumunan, maka polisi meminta panitia untuk menghentikan. Dan Masya Allah baiknya dedek ya, dia yang minta maaf sama pengantin dan ibu karena gak bisa habisin lagu. Terlihat dedek sedih dan pengen peluk pengantinnya langsung. Dede baik banget nih aslinya Masya Allah Ini yang melihat langsung bahwa Dede Lesti itu sangat ramah dan sangat baik terhadap siapapun ya. Masya Allah tabarakallah, yang mengundang Lesti Kejora ke Sumbawa Ini kemarin adalah Ibu Hajah yang seorang Lesti Lovers Garis keras tuh persahabat ya Dan ini alasan kenapa Dede Lesti Kejora Tentunya tidak melanjutkan sampai lagu keenam di nih ya Sudah dijelaskan lewat caption yang dituliskan oleh KA Abinarayan Dan kita lihat juga di sini ada momen spesial nih Ini detik-detik dedek Lesti meminta maaf dan langsung beluk ibunda dari pengantin Ya Masya Allah ini salah satu Lesti lovers garis keras ya Ini sayang banget sama dedek Lesti kejora sampai ngundangnya aja tentunya dari tahun kemarin nih luar biasa alhamdulillah tentunya tidak Lesti datang dengan memberikan penampilan yang sangat spektakuler dan berikutnya juga para sahabat kita lihat di sini ada ungan spesial momen yang tentunya membuat kita nggak bisa move on kepada Lesti dan Bilar. Walaupun jalur iklan Persahabat ya mereka tetap cute Dan memberikan keromantisan Masya Allah senyumannya ya Saling tatap nih <guluh> Mudah-mudahan bahagia selalu Dan selalu diberikan kesehatan Amin Dan untuk ke kabar berikutnya juga Persahabat ya sini kita lihat Baru diunggah saja Momen dedeklasi kejorah Waktu fitting baju buat lamaran ya Tentu ini baru diunggah nih Masya Allah Lamarannya udah dari kapan Muncul video fittingnya Baru sekarang nih Pak Sahabat. Memang the best banget ya Idola kita ini Tentunya luar biasa Baru bocor sekarang Pak Sahabat, ya Dan perhatikan unggahan tersebut Diunggah oleh akun Leslar. Ada kalimat caption yang dituliskan The one and only one Cuma Leslar yang kayak gini Padahal fittingnya dari zaman Urdu Eh baru bocor sekarang dong Oh iya lupa Katanya tuh dia kan bayar bukan endorse maka yang enggak ada yang bocor-bocor katanya tuh persahabat ya pantes saja nggak dibocorin memang Lesi ke bayar ya Wow Masya Allah luar biasa itulah kita ini selalu membuat kita bangga dan selalu bahagia dan untuk selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini ada unggahan terbaru dari Papa Daniel ya, yang mengunggah sebuah postingan Foto ketika momen mereka lagi perang nih Memakai baju tentara ya <laughs> Wow terlihat Papa Daniel memang luar biasa persahabat ya Pemimpin ketua grup nih luar biasa Dan ada kalimat caption juga yang dituliskan Wajib militer cara penggunaan senjata Katanya tuh Masya Allah luar biasa persahabat ya Dan tentu kita salvok banget sama wajahnya Oasis yang begitu ganteng tentunya seperti opak Korea ya masya Allah luar biasa mudah-mudahan bahagia selalu buat tim dan kita selalu mendoakan mensupport yang terbaik dan selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini ada unggahan persahabat ya ke passionnya Dedek Lesti yang mana perhatikan jaket yang dipakai oleh Dedek Lesti semalam ketika foto barang kapelah bersama kakak Bilar ya ini merek Gucci dan dibanderol seharga 23 juta 897.063 rupiah. Wow, fantastis. Ini yang dinamakan sultan persabah ya bajunya saja atau jaket yang dikenakan oleh Dedek elasti harganya luar biasa persabah ya. Dan kita lihat juga stylist yang dikenakan oleh Dedek Lesti ketika pulang dari Sumbawa persabah ya. Ini jaket hitam itu harganya satu juta lima dan yang paling mahal di sini adalah tas Hermes nih persahabat ya harganya mencapai seratus delapan juta, belum kacamata hitam seharga enam juta dan sepatu dior di sini dua juta dan celana jeansnya para ya. Ini harganya Rp600.000, Masya Allah, luar biasa. Ini tentunya suatu kebanggaan untuk kita semua. Mudah-mudahan berkah barokah untuk tidak Leslie dan Kakak Bilat. Dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua. Dan berikutnya juga kita mendapatkan bocoran kabar bahagia banget untuk kita semua perhatikan di sini diunggah oleh akun Leslar Anskorsy. Di sini persahabat ya mengunggah sebuah postingan pertanyaan nih yang diunggah oleh akun Lasty Daily. Persahabat ya perhatikan dari bertanya dari Husnulhumaro pagi kapan ke Bali katanya tuh persahabat ya dan di juga ada yang bertanya juga dari akun Erika. Ayo kapan Mindi mau ke Bali? Udah ha, berapa katanya tuh persahabat ya Min Jadi kapan ke Balinya? Ini udah ada tiga pertanyaan Dan kita mendapatkan jawaban yang sangat membahagiakan Minggu depan, hihi, -hi, harinya tebak sendiri ya Katanya tuh Masya Allah Tentunya minggu depan Lesti dan Rizky Bilar akan kembali Tebak saja tentunya hari apa persahabat ya Pastinya Bakal ada sesuatu yang lebih luar biasa Dan kita lihat di kolom komentar Banyak sekali respon yang sangat positif dari fans Salah satunya dari akun adif.adif3785 Kemana aja leslar kerja honeymoon yang penting lancar Berkah sehat semuanya Amin Masya Allah bersahabat ya Support respon yang sangat positif Mudah-mudahan saja